Inilah enam alasan kenapa babi haram untuk dimakan. Pertama, Allah menyatakan haram untuk memakan babi melalui ayat Qur'an. Di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 173, Surah Al-Ma'idah ayat 3, dan An-Nahl ayat 115 Kedua, babi adalah binatang yang kotor dan jorok Babi makan apa saja dari kotoran mereka sendiri Memakan daging hewan yang membusuk, dan bahkan minum air kencingnya sendiri Ketiga, babi adalah satu-satunya hewan mamalia yang tidak berkeringat Itu berarti keringat dan racun bergabung menjadi satu dalam daging babi Keempat, babi adalah binatang yang sangat beracun Bahkan sulit untuk membunuh mereka dengan racun lainnya Petani yang memelihara babi sering memasukkan babi mereka ke sarang ular derik, bahkan gigitan seekor ular itu tidak dapat meracuni seekor babi. Kelima, ketika babi mati, belatung bakteri dan serangga memakan daging babi lebih cepat dibandingkan dengan kebanyakan binatang lainnya. Keenam, babi membawa sekitar 30 penyakit yang dapat dengan mudah ditularkan ke manusia. Inilah mengapa Allah memerintahkan kita dengan larangan untuk memakan babi, bahkan jangan pernah menyentuh bangkai mereka.